Bismillahirrahmanirrahim uh, Poin dia dekat sini nombor satu Mungkin yeah. uh, Zaki mm. boleh perhatikan pada huruf Ra mm -mm. uh, Huruf Ra ni kadang-kadang bila kita takut nak stick lama-lama Sebab dia akan jadi banyak getaran uh, okay. Tapi ada orang terlalu berhati-hati tu Sampai dia tertinggal uh, tajdid Dia tertinggal sabdu Bismillahirrahmanirrahim Itu kita dah dapat uh, sense Ada raw tajdid Ar-Rahman, Ar-Rahim tu ada Ada problem sikit Jadi kita hmm. nampak dekat tajdid sahaja ha, Kita perasan dekat raw yang ada tajdid saja tu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alam nashrah laka sadrak Alam nashrah laka sadarak Alam laka sadarak. Tentang qalqalah, ni sifat yang yang ada pada huruf uh, Dal pula saya nak sentuh sikit Ada sughrah, ada kubah Aha. Jadi, bila dia ada beza sughrah dengan kubah Bila dia namanya ada beza situ Walau dia sama qalqalah Nak nunjukkan ada uh, kaedah sebutan yang berbeza juga Okey bunyi dia macam mana? Bunyi dia dia langsung. Dia langsung saja jalan terus. Okey. La qadrak sadr sadr nampak dia tak putus. Dia oh. Ha, diqalqalah yang dibacakan tadi sadrak sad. So jangan itu sadir. eh qalqalah tu. Jadi itu silap kat situ. Wa anka wizrak Uh, hukum mat ini daripada semalam, daripada hari tu, daripada kita jaga tahsin first time kita bikin tu Syahid. Memang ramai orang tak boleh nak jaga konsisten dia punya mat. Dia punya mat tu, mat asli dia kan tu sebenarnya dua harkat sahaja. Uh, hmm. Mat asli ni mat yang basic kita panggil. Uh, dia satu harakat is fathah Fathakasradamah A, I, U B, B hmm. uh, Tapi dia ekstra harakat Dia punya asli dia, dia tambah satu lagi Jadi dua Jadi okay. Ba jadi Ba Bi Jadi Bi Bu Jadi Bu Dua harakat saja. sahaja nah? hmm. So, hmm. Anka uh, Tadi hmm. Akhi Zaki hmm. tadi Or brother Zaki Dia baca an... Terlebih wa pada nice uh, rasa macam oke. Okay. Uh, cuma saya nak tambah dia punya bonus point sikit uh, ustaz almarhum ustaz kamarudin oh, guna uh, ikhfa ni dia special Uh, guna ni ada ada ada beza-beza tau uh, Zaki okay. uh, dia, dia tengok hukum dia terkait dengan hukum apa so nak tak nak kita kalau tak belajar tajwid nanti kita confuse lah guna tu macam mana hukum ni ikhfa nama dia guna dia kena dekat dengan huruf yang mendatang selepas dia uh, kalau awak baca guna aladi kodo um, uh, tak tepat ada guna tapi dia tak tepat kenapa tak tepat ng bunyi ng eh Enji tu banyak tu. Betul. Ha, jadi dia Nadi nak dekat, dia dekat dengan makrifat shaf. Allahu al dia dekat dengan makhraj shaf yang tebal tu. Hmm. Allahu oh. al kaloh al, al, al lambat sikit nak masuk. Yeah, interesting. Dia lambat sedikit nak masuk. Allahu yeah. ang kado alladhi huruf dha huruf Z, uh, apa uh, agak perlu diberi perhatian sedikit di sini tentang lidah letak dekat mana huruf dha dengan dzal ni yang mana huruf Zal lidah tu di hujung gigi Uh, dia tak payah keluar banyak benar lidah za tak payah sikit je za sikit sikit sikit sama za macam mana huruf zal ni dah dia yang betul <laughs> macam ni sikit je hujung oh, sikit tinggi. je za za dah lembut lembut <laughs> jangan kasar -kasar. <laughs> jangan kasar-kasar jangan ketuk kasar bila dah <laughs> pandai sebut za awak tebalkan zal tadi tu jadi allah ah uh, dia dia dia makhraj dia hampir Wah, sampin e. Wah, yeah, uh, sifat yeah, satu yeah. yang berbeza. Yang important dekat belakang ni, dua ayat Menang terakhir itu? ini perlu sangat beri perhatian. Pasal tadi dia sangat celaru bunyi dia, bunyi macam farar farar, macam ada dua gain atau ada <tuk> dua ro farar farar tafang. Uh. Yeah? Ha, jadi kita nak biar dia um, satu persatu Farag Farag, ha, Farag. Yang kedua Farag Dia nak Far, Tak nak Farag Tak nak Dia macam tak dengar ra dia dengar rain saja Atau tak dengar rain dia dengar ra saja Kita nak pisahkan tu dengan baik-baik mm -hmm. Farag -far فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبُ